semua. wah. Wow. ui. bagaimana rasanya bos? orang Korea ya bang. orang Korea ya. Korea atau hmm. eh, sih Mentah -mentah Korea? Matang. sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa berlangganan gratis dengan tekan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya juga ya teman-teman. Sahabu kita man. Bang Rizky, bantuin Bang Dapat tuh ngelapirin. Guys lagi pada mau ngapain kalian? Mau ngapain dek? Makan apa? Oh makan apa itu? Enak bang, ambil bang. Boleh ya, boleh boleh. Boleh boleh. Ini yang belum ya, Kakak Bila, lagi up <laughs> Iya langsung upload. Bang, lagi apa bang? Coba angkat mana? Mana angkat? Kesini, dok. Wih, ya, jadi taring bang. Yang jadi tanduk, yang bang. Yang tanduk bang. Tanduk, tanduk. <laughs> Coba lihat Bang, lihat Bang, Tanduk Bang Tanduk, Tanduk Bang Napa, masak apa? Daging Daging apa? Daging Kingkong <coughs> Ini dagingnya ya? Agui, dagingnya agui, dagingnya Abangnya banyak banget sih Abang masak nih keluar belum masak, masak daging, daging. wih ini daging biasanya langsung jadi cepat daging ini daging kodok daging kinkong ini daging sapi dari Australia coba bang gimana bang enggak enggak eh hati udah matang gak Bang, siap, Bang? Siap. Mantap, Bang. Mana coba Bang lihat hasil Ini Bang. Daging cicak. dagingnya hampir mirip Hmm. udah bang, bang, udah lama jualan, berapa tahun? hmm, dari tahun ya. udah bersekolah sekolah bang? udah jualan aja. mendapatkan pengolah itu harus berita makan. gimana bang? sekolah itu harus berita makan. wah semuanya. berbelajar, belajar gimana? belajar sama main utama mana? Mengutamakan belajar karena belajar itu mungkin aja itu bisa melakukan itu daripada main. Wah, oh, kalau main enggak ada ilmunya. Ya, itu hanya bisa menghibur diri aja kalau lempar. Tapi abang yang dilakukan banyak mainnya banyak belajarnya. Tahu. <laughs> Kok enggak tahu? Banyak mainnya. Main. Wah ini lagi ngapain sekarang, Bang? Gede banget ya, ini Gede banget kayak badak kayaknya Eh, <laughs> traktor. Hah? Itu traktor. Bukan traktor ini. Oh. Oh, bang. <laughs> bagian dagang lagi bang? iya dagang apa? tadi itu istirahat ini. jualan? oh istirahat makan dulu ya? kamu doyan lagi ya gitu bang? doyan itu kan jarang makan kayak gini woy, ngeri ya habisin habisin bang selagi ada, habiskan ya. ini biasanya kalau abang mau tutorial cara makan daging gimana bang? tutorial cara makan daging tutorial cara makan tutorial daging, daging. oke, okay. terus dilipat Oi, terus bang, car dulu dong coba bang oh, semua Wah. Wow. bagaimana rasanya, Bos? dorong korea, korea ya? Korea atau kaya? Hah? <tuk> rasanya. mentah mateng. Oh, mateng sih. <tuk> Tapi rasanya enak, Karena <tuk> ini perpaduan daun sama daging. Oh, wow. jadi rasanya enak enak jubran. Delisious. Coba enaknya gimana coba? Wih. Ui... Teman-teman mau nyosor nyoba enggak? Teman-teman suruh -teman nyoba dong. Ih, malah ngembelang. Teman-teman kalau mau nyoba, cobain ya kan? apa Iya, kan? <gurlain> Masakan Abang? Abang Muhammad Rizki Aditya ya. Ras empat apa, Bang? 4B. 4B. 4B, 4B 4B Top Mantap. gimana mantap. Mantap. mantap. mantap. 4B. Eh, apa? 4B itu Top 4B, 4B Top artinya takwa, optimis, prestasi sukses. Eh, itu kata siapa? Kata Bulan. Bulan itu siapa? Guru. kelas. Iya. Oh, mantap ya. Top. Takwa. Bening. Op. Opti. Prestasi sukses. Keren banget ya. Keren enggak? Keren enggak? Keren enggak? gimana kerennya? keren gimana Keren lagi benar kerennya. Longgau. Tangan, tangannya tangan ya. Kayak pasti Keren tapi Sama-sama. Doro Udah sekolah jualan lagi nih. Dia tawin. Ini jualan lagi daging. Hmm. Apa itu jualan lagi. Mana? Mana daging? Ada daging, ay. Daging, daging, daging.